Tinggal dicul aja, pakai kecap ini ya. langsung mantap, kita cobain bismillahirrahmanirrahim. Biasanya orang Taiwan tuh kasih chiang yu, atau kecap asin. Nah, chiang yau di sini tuh banyak banget macamnya. Dan ini yang Amak punya. Nah, aku kasih sedikit cabai sambel. Ini. ini cabai. kalian bisa pisahin di satu wadah atau mau campur juga gak apa-apa ya. dicampurin di dim sumnya atau sweet kale nah hmm. hmm, tinggal dicucur aja pakai kecap ini ya oh, <laughs> mantap kita cobain Bismillahirrahmanirrahim hmm. Kalau pengen dicampurin gak apa-apa Yang gak suka pedas Tinggal kasih ciang aja Di atasnya atau mau Seperti aku barusan kita Bersatur sedikit kan Mau suka yang asin atau gimana Gak usah banyak-banyak pokoknya -banyak. hmm. mantap